Dalam menghadapi proses belajar, ya. belajar. Baik anak-anak sekalian Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita bersama-sama membaca wow. nah, mulai berjalan, berjalan. Ya. kita e, belajar dulu apa yang pernah kita e, sampaikan minggu lalu ya jadi minggu wow. lalu kita belajar tentang apa itu alulakawul rasidi Nah selanjutnya kita masuki tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyebutkan sikap terpuji tentang alulakawul. Ya, betul Kemudian, jadi sekarang anak-anak sekalian kita uh, diskusi kelompok. masing-masing kalau boleh sebentar mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi uh, diskusinya dimulai. side selamat Ini tadi asyik diskusi anak musuhnya Jadi Sebentar Ini asyik diskusinya sudah sangat baik Jadi kita simpulkan ya Simpulkan asyik diskusinya Masing-masing kolombor Jadi No, okay. no, umur dari ada lagi. jadi itu tadi yang itu tadi merupakan dari sikap sejarah sejarah atau strategi ya strategi perjuangan Al-Rafa'a Al-Mashri. Gimana yang bisa? Ada yang bisa. Nah, Bapak Presiden yeah. Ya, jadi itu tadi sejarah singkat Al Qur'an Al Rasidin ya. contoh atau sejarah singkat Al Qur'an Al Rasidin. Nah, sekarang baiklah kita akan saya kasih tugas ya untuk membagi membagikan tugasnya. Jadi tugasnya ya. I don't know. Baiklah hari ini kita sudah selesai pembelajarannya ya sudah selesai dan sebelum pembelajaran di anjing kita membaca doa ulang.